Kuning juli, kuning. Oke, okay, bagi kalian yang pengen topapak up, up, naik tapi nggak tahu top di mana.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 jadi, tunggu apa lagi? Langsung cek saja linknya di deskripsi di bawah. Oke, okay? oke, kita single-single kali ya. Ini, ya udah, kita single-single, guys. Ya, gas gacha 10 kali roll langsung. Masalahnya, ya kali videonya cepet amat. Satu-satu saja, ya. Memperlambat durasi, Pak Oke okay. Kita mulai yang pertama Ini bintang 5 Oke, okay, 4 deh Oke okay. Yang kedua Oke, okay, putih Itu gas gacha eh dapet 3 oke okay, putih ini yang keempat biru oh iya biru Empat lima, oh di ujung, kayaknya ya di ujung. Oh, si Milner gua kira saya panjer. Memangnya siapa cuman <laughs> lima ini kanan, atau kita sini dulu sebentar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Robby <laughs> 10 kali udah nanggung Bro, ini pilih apa nih bro? Ini apa nih? Debuff Ini apa nih? Apa nih? Gue baru tahu nih tulisan ini Ntar, gue cek dulu pak Buset, padahal kemarin udah dapet TO Hah? Wah, sekali dimainin bako jam teo terus Pak Wah cepet juga nabungnya padahal kemarin udah dapet teo jauh lognya <laughs> CG paling DPS kalau gua sih biasanya ambil TO doang Oh TO doang Oke siap kita ngegaca ngegaca nih guys saya. tahu Egan Hai Oke teteo ya kan? doang ya eh. Iprit sih bisa sih tadi Iprit ya udahlah Mari kita lihat ini sampai kena coret, berarti kena PHP. Memang, ya. kalau dicoret ya, kita ini frame unbesok, lu doce. Who are you? kuning juga. kuning. Dapat iu kah? Dapat paus ya. Pokoknya Derekuit matamu kuning. <laughs> Oke, okay, lanjut lagi. Yang keenam. karena okay. sudah banyak sebelah s dari 6 tadi itu eh naman tujuh itu Oke, ini 8 Yes, Lapan. Okay, kuning, ya, sekali delapan sembilan oke. Di terakhir kuning, pasti. Ya, kuning pasti enggak mungkin langsung. Bapak Minar, ya tidak mungkin langsung. Bapak Minar ya. kita buka sama-sama ya, guys? tiga dua satu tur malam bang ya yeah, selamat malam juga mainun langsung red up oke okay, cukup kita lihat operator lupa anjay Lepaan resource-nya, Pak nyorong orang kayak mana? Support apa itu? Ini kayak siapa ya? Kayak 6? Uh, 200% Eh, lanjut Semoga Bintang 6-nya juga rate up Tidak nyari bintang 6 <laughs> Mohon maaf ya, tidak nyari bintang 6 Bintang 6-nya sudah muncul Di recruitment